Berita emas tanggal 27 Mei tahun 2022, harga emas naik ke atas level 1.850 dolar per troy ons di tengah tertekannya mata uang dolar AS. Indeks dolar Amerika terus tertekan seiring meredanya ekspektasi kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve. Terlebih setelah muncul tanda bahwa Bank Sentral Amerika tersebut kemungkinan akan memperlambat atau bahkan menghentikan siklus pengetatan moneternya pada tahun ini. Berdasarkan notulen pertemuan FOMC terbaru, Para pelaku pasar yakin bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga masing-masing sebesar 50 basis poin dalam dua pertemuan berikutnya yaitu bulan Juni dan Juli guna mengendalikan inflasi. Di sisi lain, beberapa pejabat menganggap bahwa kenaikan suku bunga lebih awal akan memberikan The Fed ruang untuk menilai efek dari pengetatan kebijakan moneter tersebut pada akhir tahun. Seraya mengamati perkembangan prospek ekonomi secara hati-hati.